Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Triyono Saya guru penggerak angkatan ke-7 saya, eksplorasi diri, penungkasan refleksi diri Itu tentang reaksi pemikiran pendidikan kiasa Jawa Apa intisadi pemikiran pendidikan kiasa Jawa Sebagai pembelajar merdeka yang diharapkan mampu mengintensi Analisasi kemudian Ingatroso-Sunggurso, Ingmatio-Montarto, dan Kekuri Handayat Saya memandang dan berpacara bahwa inti dari pembunyian dihajar jiwacara terhadap pendidikan adalah Bagaimana dihajar jiwacara menitik perangkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak Pendidikan harus kebersihan pada anak Pendidikan yang menurut yang terjadivalacara tidak lain adalah upaya menghambakan diri pada anak. Sebentar, kita lihat bagaimana potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme. Yang mana pada saat itu potret anak bangsa dipaksa untuk menjadi orang bodoh tanpa diberikan akses pendidikan, terkecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Orang-orang hanya boleh belajar membaca, menulis dan berhitung hanya untuk mendukung kepentingan tuan-tuan dan majikan-majikan mereka, bukan karena untuk menciptakan kehidupan bintang berbahasa yang tercakar. Bahkan fase setelah itu, pendidikan diperuntukkan hanya untuk mereka yang memilih modal. Pendidikan hanya terbatas pada anak-anak berjamaah. Pendidikan hanya untuk anak-anak, umpan, ataupun tentang-tentang Belanda. Namun, tidak akhirnya belajar bantu. Beliau yakin itu membuka aksen pendidikan selebar lebarnya bagi seluruh negara negeri, oleh belajar mengenai cara dan negara Proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau bermain dan akan tampil peternak. Sementara pendidikan adalah memberikan tuncunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai dirinya seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara yang menganalogikan sebagai pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang sama Benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditubuh kembangkan dengan cara yang benar Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas Aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat Karena memang pendidikan tidak bisa berubah benih asli daripada seorang anak manusia Mengapa dalam sudut pandang saya secara pribadi bahwa pemikiran pendidikan di Anca Ciwantara adalah pendidikan yang memang berorientasi pada anak Pada kepentingan anak, berpihak pada mimpi-mimpi anak Karena dari merekalah diharapkan tumbuh-tumbuh pohon-pohon -tumbuh besar Peragaban yang memiliki akar karakter yang keluar Bagaimana anda memandang diri anda sebagai pembelajar dan pembelajaran murid jika dikaitkan dengan pemikiran Hihajar Tewantara. Sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Hihajar Tewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus berlepang dan perubahan zaman seperti apapun. baik pada era kolonialisme dan ide-ide ini diketuskan sendiri oleh Hihajar Tewantara. Maupun pada saat ini, karena apa yang disampaikan oleh Dianjar Dewan adalah Sebuah jadar bagaimana tujuan pendidikan nasional Yang juga merupakan tujuan kemerdekaan dan, dan sayang Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Dan melaksanakan perdamaian dunia Semua itu hanya bisa diraih dengan ibu jadar Dianjar Dewan Tara sebagai orang membantu penumpayasi Penumpayasi kebudayaan Yang akan menjadi Fisial bakal terhadap Yang membangun karakter Bangsa Indonesia bangsa yang berbudaya Dan bergerakapan Jangan sebagai pelajar atau murid Saya memandang konten yang disampaikan oleh pelajar di masalah Adalah konten yang memang Penumpayakan pendidikan Untuk manusiakan manusia Pendidikan yang berbeda pada anak Berorientasi pada kepentingan anak Dan tentunya memandang anak Bukan lagi sebagai objek Tapi sebagai subjek Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebih mohon maaf seakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh